Oh, kalau sekali, nah hati-hati di jalan, Perkenalkan Niki dan Adan Diange, niketut Deplo. Lahir tiange di Desa Seribadu. Batu, sampun kenten ampun umur tiang uh, 18 tahun, wenten gasto. Tiang pernah makaryo jalan nih, sampun kenten tiang ampun ke tiang uh, kenten nganten. Tiang meriki sendiri ke desa Belancan Pengumbang, tiang merentau mererah pe pekarian, dados penyakap yang meriki ring desa Belancan Sampun kenten Ampun kesuen-suen, kurunan tiangnya, ampun mati aja cucun tiangnya sendiri cobain tiang, nih boh sampi Ngobo siap Semangat tiang ampun ke ladang Niko ngangkret, patut nombok Kenten niko tiang tadi petani niko. Sampun kenten tiang Coba kentian niko nan, nanur juwok Nanur juwok lebih kewah Niko penghasilane mampan Uh, biayane lebih mahal. Niko yang teni kengangin semprot, nangin pestisida dan meresidang. Niko ngasilang jeruk, lebihan kewah nih niko dan jeruk ngasilangan api boleh niko yang medagang aji seket, boleh niko yang selai, bos tiangnya niko ngelas selai, tiang tenamu napi niko ngasilang. Tentanglah nih beratnya, dados petani Saat ini sudah banyak petani di Bali khususnya di Kintamani Untuk memendidayakan jeruk siam yang dapat sebenarnya ditampung di beberapa tempat khususnya adalah untuk pemenuhan pariwisata maupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan upacara adat, sehingga peranan petani jeruk saat ini sangat besar. Mengapa demikian? Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh beberapa pasar, hotel untuk pemenuhan pariwisata masih sebagian besar dipasok dari Jawa. Sehingga peluang petani jeruk untuk mengembangkan lebih luas, sangat besar. Dalam hal ini saya sebagai seduk pupuk sangat diuntungkan oleh petani jeruk kita mani khususnya ada di Indonesia pada umumnya. Di sinilah terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Jika petani untung, kami juga untung. Jika petani rugi, usaha kami juga ruki, makin tiang, ampun mela anak tiang papat manis siki loh nih ke samian sampun ngurang nih ke panat sami masuk. Samian wan ke DSD, nikupan ampun kenten. Makin samian dados petani, emang ampun samian sukses nikupan natiyangi, dados petani jeruk.